Hey, ketemu lagi sama gue Tio di YouTube channel Mahwads di channel ini lagi ya. Nah, kalau kemarin-kemarin kan gue bahas nih jam Jepang, ya nggak sih? Nah kali ini movementnya emang Jepang, tapi ini yang gue bahas adalah koleksi dari De Uno Milano. Yeah. Brand ini emang jarang kita bahas, tapi yang ini gue nggak bisa abein sih, karena ya jujur. Walaupun mungkin tahu jenis jam ini ya model begini ini udah lama, tapi tetap nggak bisa dibungkirin bahwa model begini ini banyak banget penggemarnya ya. Nah kalau biasanya di Deuno Milano itu kan identik dengan desain yang minimalis banget ya, biasanya cuma three hands, kelihatannya clean dial gitu kan kosong. Nah kali ini dibekali skeleton dial ya. Oke nggak usah kelamaan, langsung aja kita bahas detailnya ya. Si Deuno Milano ini untuk movementnya dia menggunakan automatic ya dari NH70 ya tepatnya lebih ke S2NH70L. Nah kalau udah ngomong NH kalian pasti tahu kan siapa yang buat si movement ini ya. Untuk power reserve-nya ya kalau terisi penuh dia kurang lebih di 40 sampai 41 jam. Ya untuk diameternya dia di 41,5 mm. Dan untuk ketebalannya sendiri dia ini cuman di 11 mm. Nah kalau case materialnya dia itu stainless steel. Nah warnanya gun metal dengan brush finishing. Ya cuman di beberapa lakukan memang ada yang polish finishing. Ya untuk water resistance nya di sini cuman 50 meter. Nah, untuk glass materialnya ini udah Sapphire Crystal with anti-reflective coating. Nah, kalau untuk di strapnya, dia nggunain integrated rubber strap yang dimaksud. Integrated itu artinya dia modelnya udah menyatu sama case-nya, jadi kelihatan nggak kepisah kayak gitu deh. Casebacknya sendiri Ini dia si true caseback Atau exhibition Jadi kalian bisa lihat Rotornya Ini dari belakang Ya Dan rotornya ini ada Tertulis di Unum Milano Biasanya kalau ske skeleton tuh kan cuma skeleton aja Kelihatan mesinnya ya Tapi ini skeleton dialnya Ini ada 3 layer ya Yang menguatkan kesan sporty Dan modelnya agak gagah Jadi model skeletonnya itu Nggak kayak yang umum Tapi di sini tuh ada stylenya gitu loh Dan Terus yang poin kedua itu digandengan sama integrated rubber itu kelihatannya jadi makin apa ya sporty tapi luxury gitu loh makin kelihatan eksklusif ya jadi bener-bener makin kelihatan luxury banget. Nah desainnya juga punya karakter dengan dominasi brush finishing ya ini yang bikin gue suka ya walaupun sebetulnya harganya nggak begitu mahal tapi ini sebetulnya desainnya itu desain luxury kayak jam-jam mahal yang Harganya udah dua digit ke atas ya, apalagi kayak gini tek gitu, mereknya nggak kelihatan dari depan. Jadi orang kalau ngelihat injir, ini jam mewah tapi apa ya tuh kayak gitu tuh. Nah, gimana? Kalian suka kan? Pasti ada yang suka dengan model-model begini kan? Nah, kalau ada yang suka dengan model-model Begini nih kalian cocok banget nih Atau mungkin bener-bener gue rekomendasiin nih buat uh, nimang si di Uno Milano nih ya Mumpung belum kehabisan mumpung lagi ada Buruan ya kalian langsung kabur ke jamtangan.com atau ke Mahwatch Bisa lewat aplikasi mau ke website terserah Sebelum gue close nih gue ingetin lagi subscribe ya Biar nggak ketinggalan kalau ada kejutan atau mungkin surprise-surprise dari kita nih ya jadi yang buat suka ini buruan langsung ke website jamtangan.com Kalau misalkan ada yang bertanya or else bisa langsung tulis di kolom komen Oke okay, I think that's all for review kali ini everyone Happy hunting and happy shopping and see you on the next video Bye